Akankah GBPJPY melanjutkan pergerakan sebelumnya? Dias harian pergerakan GBPJPY terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase tahanan di bawah area resistan cermati pergerakan GBPJPY jika harga bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 154,34 sampai 154,11 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga GBPJPY kembali bergerak bullish ke atas menuju level 155.38 Sebaliknya waspadai jika harga GBPJPY terus bergerak ke bawah dan menembus level 154.11, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 153.72. Sekian analisa forex untuk tanggal 18 Mei tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212